Sambal yang selamat mencoba Halo guys hari ini mau masak sambal cabai hijau Ini ada cabai bontong, tomat, rasa ayam, garam, bawang putih, dan bawang merah Yuk lihat video berikut Ini ya, air sudah mendidih, sekarang kita masukkan cabai Kita rebus dulu ya Masukkan bawang putih, bawang merah, serta tomat Setelah itu kita lagi ya kita ulek masukkan cabai hijau yang sudah direbus ya terlalu ini kita masukkan bawang putih bawang merah serta tomat nah ini sudah halus tinggal kita masukkan garam gula dan masako panas dengan getah tumis A few later. ini sambelnya jadi sudah jadi